Personel Koramil 16 Tangse Kodim 0102 PD Jajaran Korem 011 Lila Wangsa menemukan ladang ganja di perbukitan antara desa Kebon Nilam dan desa Ulegunong, tepatnya di Kampung Kebon Nilam, kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi, Aceh. Ladang ganja itu ditemukan luasnya sekitar 2 hektar pada Jumat 2 September 2022 malam. Personel Babinsa TNI di Koramil Tangse menemukan ladang ganja seluas kurang lebih 2 hektar di Kampung Kebon Nilam Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi. hasil dari penggalangan personel TNI Koramil 16 Tangse mendapatkan informasi dari ex merupakan ex kombatan. Pengungkapan ini berawal dari informasi seorang warga yang tidak sengaja menemukan ladang ganja saat mencari serabut pohon aren. Menuju ke lokasi Ladang Ganja, personel TNI berjalan kaki dengan menelusuri perbukitan serta jurang terjal di tepian sungai menempuh waktu sekitar satu jam lamanya. Kemudian pencarian sengaja dilakukan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat oleh personel Koramil 16 Tangse dengan tujuan agar bisa menemukan pelaku si pemilik kebun. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Ladang Ganja itu berhasil ditemukan. Pemusnahan ladang ganja tersebut dipimpin oleh dan ramil 16 tangse leda Infanteri ferial beserta anggotanya. Pemusnahan dengan cara dicabut dan dibakar di tempat lokasi namun pelaku tidak ditemukan. Mereka sengaja menanam tumbuhan ganja tersebut di sekitar perbukitan terjal berbentuk lembah tepian alur sungai agar tidak mudah ditemukan. Dari ladang ganja seluas kurang lebih dua hektar itu dan ramil 16 tangsel Lepda Infanteri Ferial mengatakan ditemukan sekitar 30.000 batang pohon ganja yang diperkirakan sudah berusia sekitar lima bulan merata dengan ketinggian batang sekitar 2 meter siap panen. Mendapat informasi melalui batitur dan masyarakat bahwa ada ladang ganja di perbukitan desa desa Kebudilan lalu komandan Kodim 101 Nudo Pidi memerintahkan langsung bergerak cepat pada malam ini juga. Setelah sampai di lokasi benar adanya ladang ganja yang tersebut pada besok paginya jam 8.00 dimusnahkan lahan ganja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mewakili Dandramian 16 Sanksi Bati Tuut Koramil mendapatkan informasi dari rekan mitra kari kita bahwa di desa kebun nilam ada penanaman ganja Kodim dimbingi yes